Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Macek bicek Taudak Tentang tradisi Wong Palembang mandi di sungi Mandi sama-sama ini Namun tradisi ini Ada yang nyebutnya Rabu Kasan Dan juga ada yang nyebut Rabu Akhir Yaitu ritual mandi di sungi Di Rabu terakhir pada bulan Safar Tradisi ini digawe ke Untuk tolak balak Karena menurut Wong Wong Tuo dulu Bahwa di bulan safar ini, Allah banyak menurun kebala. Makanya di bulan safar ini, zaman dulu jarang diadogi resepsi pernikahan ataupun pesta syukuran lainnya. Zaman sekarang sih masih ada yang megang itu, tapi sudah ada banyak lagi. Bulan ini adalah bulan mawas diri. Hati-hati pokoknya, Ada yang ngomong bawaannya mudah emosi, mudah ado pertikaian, bahkan rawan kecelakaan. Untuk menjajah ke lebih dalam, Mang Dayat bersama Uin Raden ngelaku melakukan kajian lebih mendalam lagi mengenai Rabu Akhir ini. Yang pastinya untuk lebih mendalam, kajiannya tunggu baik outputnya dari Uin Raden Fatah. Dan dalam konten ini, Mang Dayat akan mengulas secara umum apa sebenarnya Rabu Akhir atau Rabu Kasan ini. Ujang Palembang memakai tanja batik Meninggalan Sultan Palembang Tradisi Rebu Kasan ini sekarang sudah jarang sekali dilakukan oleh masyarakat Palembang Untuk itu, tradisi Rebu Kasan ini seharusnya harus dihidupkan kembali sebagaimana tradisi-tradisi sebelumnya Tradisi khusus masyarakat Palembang ini dilakukan dengan cara Bekla, mandi safar, dan juga sholat safar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, start, kita nih dulu kan ada yang namanya tradisi ya eh? hmm. tradisi Rebu akhir atau juga disebut dengan Rebu kasan. Nah apa yang setahu tentang tradisi ini hmm. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rebu kasan ini yaitu yang disebut akhir Rebu safar akhir Rebu safar, safar. safar. Oh, Ya. nah ini Ana paham mm -hmm. dari allah daham guru anak guru dari guru ya. abah Zain Sukri al ya. Mukaram ya. Kiai Muhammad Zain Sukri. Jadi selama ana belajar dengan beliau mm -hmm. ya selamanya tidak pernah tinggal mm -hmm. rebukasan ini. Eh ya. yang wongnya nyebut, wong nyebutnya buat rebukasan. Nah ngapa rebukasan itu? Nah. Jadi rebukasan itu artinya rebu rebu Hapes. Rebu, rebu apa? Ya. Nah. Nah, salah satu tradisi tadi adalah rebu akhir atau rebu kasan. Nah ini uh, dilaksanakan pada bulan Sapar pada akhir bulan Sapar hari rebu terakhir bulan Sapar dilaksanakan upacara ini. Adanya tradisi ini pasti ada yang melatar belakanginya. Apunian sebenarnya latar belakang adonyo tradisi Rabu Kasan ini Allah SWT alam mm -hmm. Jadi jadikan bahwasanya di akhir Rebu Safar itu mm -hmm. uh, Allah turunkan 320 ribu bala 320 ribu bala hmm. pada rebo akhir, akhir itu Safar. pada bulan Safar oh, okay. Jadi para seluruh ulama-ulama yang yakin mm -hmm. mau bermohon kepada Allah SWT, mm -hmm. di antaranya minta uh, tolak balak lah, tolak balak itu, lah. hindar yuk. dari bala. Uh -huh. Oke, okay. ada aturan yang anak bawa dari abad dulu mm -hmm. sampai sekarang itu masih digawe ke sama jemaah. Nah, mana aturannya? Uh, di antaranya semayang sunat, empat rakaat, Bukan sekedar tradisi, tapi juga tradisi yang dikawinkan dengan sunah-sunah keislaman. Untuk pelaksanaannya Yodewe terdiri dari tiga bagian. Yaitu terdiri dari tiga macam. Yang pertama adalah eh, sembah yang sunat empat rekaat nah jadi kalau pelaksanaannya kalau kami ini jemaah mm -hmm. malam, rebunya selasa, malam rebu itu selasa malam rebu maghrib maghrib oh mm -hmm. nah ini selasa. kan banyak yang tahu ini nah, selasa <laughs> jadi selasa rebu, rebu itu nah. kita sholat sunat di ya. ya. sunat jadi di awal di awal sholat maghrib mm -hmm. sholat sunat maghrib sholat tobat sholat tobat nah setelah nah. sholat tobat baru sholat sunat mutlak empat rakaat tadi mm -hmm. Seperti Sultan Palembang seperti Nah kemudian yang kedua itu adalah setelah cembah yang sunat capar tadi itu adalah Bekela. Kalau sembahyang sunat safar dilakukan oleh kaum pria sama pria, wanita sama wanita. Nah, kalau bekelah ini kebanyakan wanita. Bekelah ini ialah uh, persaudaraan keluarga. Jadi keluarga dengan rekan-rekan makan-makan bersama di suatu tempat di Uh, di manapun asal yang agak sepi tempatnya gembira lah pokoknya berpantun ya yeah? berpantun di antaranya apo di laut itu tiwa tebakang tekuntang-kuntang ala kebagus bujang itu saya tajung boleh berhutang nah itu sang gadis ngomong dengan yang bujang yang yang itu kan ngajak anak ngajak cucu, nah dianjurkan uh, kan kalau bahasa Palembangnya bekela, bekela. Nah, bekela, itu bahasa, bahasa kita itu ngelak ngela. nah. menghindar mm -mm. Nah, menghindar, eh. nah itu tapi berdasarkan aturan Islam, mm -mm. Nah, jadi atur menghindarkan Islam. bala itu aturan Islam itu yaitu memperbanyak sedekah kapan itu? Ya hari hari rebu itu pas hari rebu pas itu. Pas hari kan? rebu itu. Hmm. Nah, biasanya hmm. kan sama-sama ngajak sama-sama makan keluarga-keluarga atau jiran-jiran tetangga hmm. ataupun dengan masyarakat sekeliling kita itu yaitu oh, oh, nang makan bersama. Hmm. Makanya hmm. di di tempat biasa beda apa nah, boleh di taman apa terserah hmm. ya. Tanya Palembang Warisan Sultan Palembang yang harus dilestarikan dan dibudayakan, gagah dan tampan, Ujang Palembang memakai tanjak patik peninggalan Sultan Palembang itu yang kedua, yang ketiga adalah mandi sabar. Mandi sabar ini di waktu melaksanakan sembahyang yang sunat sabar, kita membawa air satu botol misalnya. itu kalau rumah kita dekat sungai atau sungai musi atau anak sungai musi yang berpuluh-puluh di Palembang ini mandi ke sungai, tapi kalau tempatnya jauh dari sungai, air tadi disiramkan, dimandikan. Nah, rumah saya tempat lahir, tangganya itu langsung ke sungai. Sungai Aur namanya, itu ramai orang mandi. Sekarang, kenapa jarang orang mandi? Sapar di sungai. Hanya minum air yang dibawa dari masjid diminum karena sungai sudah banyak yang kering berharap sungai itu di, iya dikeruk kembali tadi bahwasanya dianjurkan kan Islam itu kan artinya itu bersih. Mm -mm. Jadi kan kebersihan itu separuh dari iman. Mm heeh. -hmm. Nah, maka dianjurkan disunahkan mandi mm -hmm. nawaitu teruslah sunatan mm heeh -hmm. kita laillahita'ala wa ta'ala. Ta Kapan mandinya itu? Iya, pagi Selasa, pagi Selasa itu pagi Rebu Pagi Rebu Pagi rebonya itu mandinya kan bukan sebelum sholat maghrib tadi bukan, bukan. Oh, nah, pagi rebonya itu pagi rebu subuhnya Aa, itu ya iya. kita mandi pagi niat jadi minta bertahan mm -hmm. dengan Tuhan Aa, supaya bersih supaya... nah eh, dulu kan uji kabar ini uji kabar uji kongkong tua dulu kan mm -hmm. mandinya rame-rame serentak di Sumi apa iya nih apa di kambang oh, iyo iya, kalau zaman dulu itu kan belum ada gitu ini kan pada tak hati belum ada kamar mandi belum ada kamek -kame, kan iya. itu kan kampung besar itu kan oh. Cuma ada ancian namanya iya, iya, iya. kan nah, Namanya ke tempat ancian Bukan karena kan, sama-sama karena oh. ada <tuk> bukasannya buka ah, Iya, iya. Iyo, kan oleh Tadi karena... simbol mandi itu hmm. harus mandi, mandi. Membersihkan diri. Nah, Jadi niat mandi itu kan maksudnya untuk membersihkan diri oh, oh. Nah. Tanja Palembang Warisan Sultan Palembang yang harus dilestarikan dan dibudayakan. Jadi tiga macam itu pada dalam waktu satu hari. Saya telah berusaha sejak tahun-tahun yang lalu. Saya ajak orang di sini sembahyang di Masjid Qinghou. Saya catatkan mobil, bawa ke sana. Nah kemudian sesudah itu Betelah saya ajak ke Jakabaring Kemudian sembahyang sunat syafar di masjid islah ini Kemudian banyak yang saya lakukan Itu dapat mohonan kita pada bulan sapar ini Di rebuk akhir memohon kepada Allah Minta betul bahwa uh, apa namanya jangan terjadi itu. Ya. Dulu apa kenangan dengan abazin Sukri ini tentang rebusan ini. Ya kalau dulu tuh beliau itu tiap tahun nih nah, alhamdulillah kan nah ah. jadi ah. ana laruskan ah. baik. Aba eh, kalau kalau Abah itu kan seluruh jemaah. Oh, oh, ah, oh. Ah. Kali ini jemaah kan jadi sekitar Sampai. kampung ini. Ah. Ah, istilahnya itu dan seluruh jemaah ah, ah, itu. Ya, ya. Kalau Abah dulu tuh kan masjid Loh hidayah cini itu tidak semua, kucuk bawang, Sa hmm. sampai keluar, hmm. kan? Nah di samping itu juga kan banyak wong yang ngawak sedekahan, itu jadi bakelanya tuh, bakelang, bang panda sama samo, sama samo, itu. Ini adalah buku terakhir yang saya buat. Kemudian rekaman video ada dan kepada pemerintah daerah agar ini mencetak kembali ini agar bisa disembahkan kepada siapapun saya sudah mencoba masjid surau mana saya kasihkan ini jadi saya berharap teruskanlah ini oleh pemerintah saya satu sudah pensiun kedua sudah umur sudah di ujung senja ya jadi saya tidak mungkin lagi itu minta tolong pemerintah saya dan usaha tapi kondisi sekarang sudah harapan dari penelitian ini bahwa tradisi rebekasan dapat dihidupkan kembali oleh masyarakat Palembang khususnya oleh masyarakat generasi melen yang agar tradisi ini dapat selalu dilaksanakan dan harapan yang utama adalah dari pemerintah supaya debukasan ini dapat selalu diadakan dan dilaksanakan di berbagai daerah Palembang. Berubah. Jadi kalau nak kalau melok ya eh, jadi salat entar salat sunat debukasan itu jatuh di ke sini we. orang mm -hmm. Dorong sekalilah, suka langga sekalilah. Mm -hmm. enak eh ini ada pemberat jadi uh, uh, jalan ke Azhari, Tengah uh, uh, uh, uh, uh, uh, majelis semua, majelis ahli sunnah wal jamaah, majelis uh, Baik. Uh, karena sudah sampai di titik terakhir Dalam pembicaraan kita ya, mm -hmm. Jadi kami pamit, mohon diri Mudah-mudahan ini menjadi berkah Menjadi informasi mm -hmm. untuk seluruh penonton mm -hmm. Dan ini menjadi pencerahan bagi kita semua Bahwa Palembang itu Banyak budayanya yang memang Selain memang budaya sudah ada Juga ada yang terkait dengan keagamaan Salah satunya adalah uh, Rebu Kasan mm -hmm. Atau disebut dengan Rebu Akhir Ingat mm -hmm. bahwa kita ada acara, uh, tradisi rebukasan, Rebu Akhir Yang mm -hmm. jatuh pada tanggal Minggu terakhir di bulan sapar atau rebut terakhir, bukan rebu terakhir. rebut terakhir di bulan sapar Jadi buat yang nak melok, majeng diatur ini untuk kesini, di 16 dulu, tanggung akad hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ya Allah, Ya Rabbul Hidjati. Limpahkan rahmat Negeri ini Kami berdoa Petang dan pagi Semoga Allah Kan memberkati Sekian, bila lil haq, bersama Allah kita tegakkan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.